Ali Imran merupakan salah satu dari nama surat di Al-Quran yang menjadi surat ketiga setelah surat Al-Baqarah, yang memiliki 200 ayat di dalamnya. Membaca surat al Imron memiliki banyak keutamaan, salah satunya adalah mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Tapi tahukah sahabat, mengapa ayat ketiga ini dinamakan Ali Imron? Dan tahukah siapa Ali Imron ini? lantas mengapa namanya sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang keluarga Imran. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, Ali Imron berarti keluarganya Imron. Maka, siapakah Imron? Ada dua perbedaan pendapat dari para ulama mengenai siapakah keluarga Imron. Pendapat pertama mengatakan, "Keluarga Imron adalah keluarganya Nabi Musa Alaihi Salam, karena beliau adalah Musa bin Imron." Imron ini bapaknya dari Nabi Musa Alaihi Salam. Sementara pendapat yang kedua mengatakan, Bahwasanya yang dimaksud dengan Ali Imron adalah bapaknya Mariam, dan ini adalah pendapat yang paling kuat. Makanya, sekarang kita akan bahas Ali Imron dari sudut pandang keluarganya, Nabi Isa Alaihi Salam. Kisah ini terdapat di dalam Al-Quran, surat ketiga, karena beberapa isi dari Al-Quran memang sebagian menceritakan tentang sejarah. Dan sejarah yang diceritakan Al-Quran adalah sejarah yang paling akurat, karena Al-Quran bersumber dari sang pemilik sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, Imron adalah orang soleh di kalangan Bani Israel ketika itu. Namun, Imron ini bukan nabi, melainkan hanya orang yang bertauhid kepada Allah. Imran memiliki seorang istri bernama Hana. Hana mempunyai bapa bernama Fakuzah. Hana punya saudara perempuan yang menjadi istri dari Nabi Yullo Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria adalah nabi yang ketika itu dikenal sebagai ahli ilmu yang berdomisili di suatu tempat ibadah yang hidupnya difokuskan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala yang waktu itu tugasnya mengurus tempat-tempat ibadah. Sehingga dari garis keturunan ini Hana adalah iparnya dari Nabi Zakaria. Suatu ketika, Hana sedang berteduh di bawah sebuah pohon. Ia melihat ada induk burung yang sedang memberi makan anaknya. Dari sinilah timbul hasrat dari Hana ingin punya anak lagi. Lantas Hana berdoa kepada Allah untuk diberikan keturunan. Perlu diketahui, ketika Hana berdoa untuk diberikan keturunan oleh Allah, saat itu, Usianya sudah sangat tua, dan sudah tidak mungkin lagi untuk punya anak, karena sudah dalam masa menopause. Namun setelah Hana selesai berdoa, saat itu juga Allah langsung mengabulkan doanya, hingga pada akhirnya, Hana pun hamil. Ketika dalam masa kehamilannya, Hana berdoa kepada Allah, Ya roh, aku bernazar, bernazar kepadamu dengan, dengan apa yang ada di dalam perutku. Seandainya laki-laki, Jadikan, jadikan ia pelayan di Baitul Maqdis. Yang dimaksudkan dengan pelayan adalah seorang alim untuk mengurus Baitul Maqdis. Jadi sebelum anaknya dilahirkan, Hana sudah menyerahkan anak tersebut untuk fokus beribadah dan meninggalkan segala sesuatu yang berbau dunia. Inilah ungkapan rasa syukur Hana kepada Allah karena bisa mengandung dan akan segera mempunyai anak. Ketika Hana melahirkan yang dilahirkan bukan anak laki-laki, melainkan seorang anak perempuan. Lalu setelah Hana mengetahui bayi yang dilahirkannya adalah perempuan, ia berdoa lagi kepada Allah. Ya, roh aku, aku melahirkan anak perempuan, anak perempuan dan, dan engkau lebih tahu bahwasanya, bahwasanya anak laki-laki tidak sama, sama dengan anak perempuan. Maksudnya di sini adalah, bukan berarti Hana tidak bersyukur bahwa ia telah mendapatkan anak perempuan. Namun, untuk menjadi seorang pengabdi di Baitul Maqdis, lebih afdol bila ia seorang laki-laki. Lalu, Hana melanjutkan doanya kepada Allah, 'Aku memberi nama anak ini dengan nama Maryam, dan aku memohon kepadamu untuk melindungi putriku ini dan anak keturunannya dari godaan setan yang terkutuk.' Akhirnya, Nabi Zakaria yang bertugas merawat Maryam hingga besar. Lalu Nabi Zakaria membuatkan sebuah mihrab yang khusus di Baitul Maqdis untuk Maryam. Sebuah tempat khusus untuk beribadah, dibuat agak tinggi, sehingga kalau ingin masuk ke dalam mihrabnya, harus menaiki beberapa anak tangga. Maryam setiap hari selalu berada di dalam mihrabnya, sehingga selalu terjaga auratnya dari siapapun yang hendak melihatnya, maka tidak ada satupun orang yang bisa berjumpa dengan Maryam saat itu kecuali Nabi Zakaria. Setiap hari Nabi Zakaria mengantarkan makanan untuk Maryam di mihrabnya. Tapi setiap kali Nabi Zakaria ingin meletakkan makanan yang diantarnya, selalu sudah ada makanan di tempat Nabi Zakaria biasa meletakkan makanan. Maka Nabi Zakaria pun heran, karena tidak ada seorang pun kecuali dia yang bisa masuk ke dalam mihrabnya Maryam. Lantas Nabi Zakaria pun bertanya kepada Maryam mengenai siapa orang yang meletakkan makanan tersebut. Maka Siti Maryam pun berkata bahwa Allah lah yang memberikan makanan tersebut. Dan makanan yang ada di mihrabnya Siti Maryam sungguh aneh, seperti pada saat musim panas. Di wadah makanan Siti Mariam terdapat buah-buahan yang biasanya ada di musim dingin. Begitu pula jika di musim dingin, makanan di wadah Siti Mariam terdapat buah-buahan yang biasanya ada di musim panas. Seiring berjalannya waktu, Siti Mariam tumbuh menjadi dewasa. Seumur hidupnya, ia habiskan untuk beribadah kepada Allah dan tidak pernah menikah. Seluruh masyarakat di Baitul Maqdis tahu, bahwa Maryam adalah wanita yang sangat solehah. Hingga pada suatu hari, ketika Maryam sedang keluar dari kota Baitul Maqdis untuk melakukan suatu ibadah, Allah mengirim malaikat Jibril dengan menjelma dalam bentuk laki-laki yang sangat tampan dengan maksud untuk menggoda Maryam. Namun karena kesalehan dan sifat takutnya kepada Allah, Maryam berkata kepada laki-laki tersebut, Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu, hendaknya engkau bertakwa dan takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril pun berkata kepada Mariam, Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang akan mengabarkan bahwasanya kamu sebentar lagi akan memiliki anak. Jika dipikir secara logika, bagaimana bisa? Ada seorang wanita yang tidak menikah dan senantiasa menjaga kesuciannya bisa punya anak. Namun apa saja bisa terjadi atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, Maryam pun hamil. Tentunya ini adalah ujian yang sangat berat untuk wanita solehah yang selalu menjaga pandangan dan kesuciannya. Bayangkan saja, seorang yang dikenal sebagai wanita solehah, Anak dari seorang yang soleh, tiba-tiba muncul dalam keadaan hamil. Mariam bingung, bagaimana ia akan menjelaskan kepada orang-orang nantinya. Karena kondisi kehamilannya ini, Mariam pun pergi menjauh dari orang-orang. Karena masih tidak tahu harus berkata apa tentang kejadian ini. Akan banyak orang yang tidak percaya dengan cerita bagaimana kejadian sebenarnya tentang peristiwa kehamilannya. Seiring berjalannya waktu, ketika Maryam sudah hampir tiba di masa-masa melahirkan, ia merasa kelaparan dan kehausan. Ketika itulah Allah menyuruh Maryam untuk menggoyangkan batang pohon kurma yang ada di dekatnya. Siti Maryam pun menggoyangkan pohon kurma tersebut, maka kurma-kurma yang ada di pohon mulai berjatuhan dalam jumlah banyak. Pada suatu hari, Lahirlah anak yang dikandung Maryam berjenis kelamin laki-laki. Akhirnya Allah menyuruh Siti Maryam datang ke kaumnya, dan Allah perintahkan, jika ada orang yang bertanya kepadamu tentang anak ini, maka diamlah. Jadi di sepanjang jalan pulang ke Baitul Maqdis Maryam dicerca oleh orang-orang yang tak sengaja bertemu dengannya. Wahai Maryam, ayahmu seorang soleh, dan ibumu bukan seorang pezina, lalu mengapa engkau melakukan kemungkaran yang luar biasa seperti ini? Siti Mariam diam dan tidak menanggapi cercaan orang-orang itu, ia pun terus berjalan menuju Baitul Magdis. Sesampainya di Baitul Magdis, orang-orang mengerumuni Mariam dan bayi yang ia gendong. Mereka kebingungan dan tidak sedikit dari mereka yang memiliki anggapan negatif mengenai Mariam, Bagaimana bisa seorang wanita solehah yang tidak menikah, menghilang beberapa bulan, tiba-tiba ketika pulang sudah punya anak. Tentu saja orang-orang beranggapan, bahwa di luar sana Maryam melakukan kemungkaran. Siti Maryam pun bingung, ia tidak tahu harus berkata apa. Jika ia berkata bahwa anak ini adalah pemberian dari Allah, pasti tak satu pun dari mereka akan percaya dengan ceritanya. Disinilah Allah menunjukkan kekuasaannya. Tiba-tiba bayi yang berusia baru berumur beberapa hari ini berbicara. Ia berkata, Aku adalah hamba Allah, ia, ia telah memberikan, memberikan kepadaku kitab Injil, dan ia telah, ia telah menjadikan, menjadikan aku seorang nabi, ia, ia telah, telah jadikan, jadikan aku diberkati di mana saja aku berada dan ia mewajibkan aku sembahyang dan membayar zakat selama aku hidup, dan ia menjadikan aku seorang yang berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikanku orang yang sombong, serta keselamatan atasku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku mati, dan pada hari aku akan dibangkitkan dalam keadaan hidup. Inilah yang membantah bahwasanya Nabi Isa bukan anak Tuhan, apalagi yang menganggapnya sebagai Tuhan. Nabi Isa adalah manusia sama seperti kita, yang diwajibkan sembahyang dan membayar zakat. Dan di akhir zaman, akan dibangkitkan untuk membunuh Dajjal. Demikianlah sedikit sejarah tentang keluarga Imron, yang Allah abadikan menjadi nama salah satu surat dalam Al-Quran. Walohul muwafiq ila Wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.